kan dulu para penonton, sempat momen biar luas penontonnya. Astagfirullah, Astaghfirullah, Allah, Astaghfirullah, Dia mengeluarkan darah dari mata saya. Dia nangis, dia nangislah. teman-teman gaskan oke bantu 1000 gaskan guys ono energi beda ya tri betul banget Allah akbar. oke bantu kunci dulu teman-teman bantu kunci dulu teman-teman dia lagi rebahan cuy Allah wadbar Allah akbar. Allah oke okay, satu ribu nyong deketin geng, oke okay. astofiroletim, Allah waktara, astofiroletim, ya Allah astofiroletim, Allah waktara, Allah waktara, nggak tegas, astofiroletim, nggak langsung minyak bok, astofiroletim, inilah, inilah, Ya Allah, innalillahi, serem banget teman-teman mukaannya, Allah Allahu Akbar, ya Allah. Oke, nyonggaskan majuin ya, cuy. Oke, nyonggaskan majuin, teman-teman. Astagfirullahaladzim ilaihlu muhammad rasulullah. Oke, unboxing kita, unboxing, wa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkromadzah. Oke, gambaran al teman-teman. Gambar audio aman gak? Oke, okay, gambar audio aman gak? Astaghfirullahaladzim Allahu Akbar Allahu Akbar Innalillahi Astaghfirullahaladzim Ya Allah, pantesan pocongnya poneng Koyong ngenek guys Innalillahi Allahu Akbar, ya Allah Innalillahi wa inai rojimun Allahu mukanya rusak banget teman-teman. Allah Wabah. Allahuakbar Allah akbar Allah akbar. Kalian penasaran nggak teman-teman? Kalian penasaran mukanya nggak? Allah Wabah. Allah Wabah. Oh, si, cek sinyal geng, cek sinyal geng. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> oh, sovir -bi rohala dim jemur, oh, sovir rohala dim inal kakiku kesel ya udah tuh udah, udah. ampun ampun Stop. aduh kenapa siapa mendorong datu aduh udah datu udah datu na minggir kulempar lempar sama tanah minggir lu kaki ku keseliwah teman-teman sebelah atau ada lubang tadi Aku uh. Kayak fokus Kayak ada sosok hitam di belakang mendorong Terus-terusan Aduh Aduh uh. Ini lubang khawatirnya ada ulah Aduh, ini kayak ada yang gigit Tadi di belakang Mas, saya dekat iya, iya, iya Takut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pemirsa, terlihat ini wajahnya kok ngetak gitu loh, putih. Wajah putih, ya Allah. Stokin Ini baunya kayak pemirsa, bau seperti <coughs> baru beberapa hari dimakamkan gitu kayak baru beberapa hari dimakamkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Jangan dekat-dekat mas Assalamualaikum, assalamualaikum. Tenggorokanku langsung keringi mas. Assalamualaikum. Alhamdulillah Jawab Polok Salam Mas Baul. Kenapa kamu? Menghadang perjalanan saya, Hah? kenapa? Pemirsa, e, matanya e, bolong-bolong itu loh Mas Baut. Bolong terlihat dari itu Mas Baut. Ini putih Mbak. Kenapa meng menghalangi perjalanan saya? Hm? Niat saya baik Saya bukan orang jahat Niat saya baik Saya hanya ingin ke desa sebelah Desa mana tadi Mas baru lupa Terus kenapa kamu Kamu kok menghalangi perjalanan saya Dengan teman saya Hah? Berarti Kamu yang selama ini Sering mengganggu atau menghantui Orang-orang yang lewat sini Hah? Iya Iya. Oh, oh, ini Mas Baul. Ini biangnya ini. Jadi ini sering iya. Ke orang yang baru -baru ini, mbak. Hmm. Terus maksudnya apa? Kok kamu uh, menghadang orang yang mau ke desa sebelah? Oh, menguji Mas Baul. Menguji masyarakat. Sebentar, ini menguji masalah apa? Astagfirullahaladzim Pemirsa e, Kalau kita Kalau saya analisa ini ya Intinya dia itu menguji Orang baru itu kalau memang Dia niatnya baik Dia akan melanjutkan walaupun melihat seperti ini Tapi kalau dia niatnya jelek Dia akan kembali e, Ada bagusnya juga ya Mas Paul ya Ada bagusnya juga Ya ini bahaya juga Mas Baul Iya maksudnya satu ngetes mental juga Yang kedua mengenai ini loh yang saya analisa ini Kalau orang niat baik pasti akan terus Tapi kalau orang niat jelek pasti akan kembali Nah ini Tapi ini aku bingung ini Mas Baul Ini gimana ini Mas Baul? Bingung aku diambil ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya, tapi ini kan demi tak Mas sejak kapan lagi kan? Eh, aku ngetuk. Ngetuk, kayak aku? Nah, aku diam, -diam. Buna, ngeteng, saya atasin emang datang dulu buat penonton. Setiap momen biar puas penontonnya Ya. Astagfirullah. Astakah... Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. <ketahan> Dia mengeluarkan darah dari mata semuanya Dia nangis. Dia nangis, Dia nangis lah. <ketahan> Dia <mandat> nangis lagi. <matched> <totalmente> <kesetia> kamu enggak perlu peduli. Menjelas kamu sudah setiap proses sama. Sama pakai suluman kadal untuk menyerang saya. <sum> Sampean kok yo gelem-geleme ngono. Sampun kok yo gelem ngono. Manut yo karo aku yo. Hah? Manut ya. Huh? manut ya, sampai naik manut karo aku aman sampean ya aman, ora bal tak apa-apa, ke, sampean aman, ya manut ya, tak pindah ke aduh ya, tapi besok meneh besok lagi kalau kamu dihasut lagi sama siluman kadal ojo belum, jangan mau ya urusannya koraku loh besok kalau saya kesini lagi untuk memberantas siluman itu kamu datang yo wis, saya nggak bakal kasih ampunan sama kamu tak ngapurani sampean saya ini ya manet ya ini oke Cara, usah. Ra usah. Maksudnya dipaku apa ya maksudmu mungkin? Iya. Ora usah. Gak usah. Penjet benda di opo dipaku? Penjet. Oh, enggak, enggak. Enggak koyo ngono nah. Enggak. Ora iso koyo ngono. Lah. Ya udah. Sampean tak ngampuri wong iki. Sampean tak ngampuri malam ini. Tak maafkan sampean. Ya. tapi dengan satu syarat besok meneh, besok lagi kalau kamu dihasut oleh siluman kadal harus gelem, jangan mau urusannya karena aku loh ya saya ini sampean dewaan ini harus behejar saya nah, kutahkan dewaan ini siluman kadal harus behejar ini dan orang isopi-opi itu sampean orang berdaya itu mana dia? Mana? Turut Wah, Eh, serem banget. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Seram banget. Kamera. Ten-ten. Astaghfirullah. stup, stop, stop, stop, ush, cukup ya, ya, ya manut ya, manut karo aku sampeyan aku sampeyan sampaian, sampai ngedongak ke, Sampeyan ke sepuh ya dimanfaatkan kekuatane ya, mengibadah, ya, mengeluangi sak po do po do ya, apa apa apa sampe kayak sampai naik manot, naik manot, wah anjir sih ya, pastu, pastu, coba, nih, udah, undur lah undur, undur kau, undur. seita ni